Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Let's know dimanapun kalian berada. Selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Dipa TV yang akan mengabarkan Kabar baik, kabar bahagia Dan terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Wilar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 Baiklah persahabat Leselor, dimana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada momen spesial yang membuat kita ngakak bahagia nih persahabat ya Melihat momen kelakuan lucu dari Bunda Lesti di acara aksi Saat peserta dari Medan persahabat Ini membawa boneka mainan Lesi ke Ini membalas kecentilan dari boneka tersebut Coba simak persahabat video ini Aduh, emang lucu banget ya idola kesengan kita. Ekspresi Bunda Lesti, ini lucu banget, Masya Allah. Beginilah para senabatnya tingkah lucu istrinya Rizky Bilar, Masya Allah. Berasa pegang tangan Abang El ya bun, katanya tuh. Bonekanya sambil dipegang. Ini sih cute banget ya, luar biasa idola kita. Semoga semakin banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu terus mencintai idola kita. Dan kita lihat juga para sahabat di postingan ini Tentunya banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan salah satunya Dari akun Faulina Aster Mengatakan Rindu pegangan tangan suami dan anak Cece katanya tuh ya Duh, Masya Allah banget Rindu pegangan tangan suami Dan anak Wow, Luar biasa banget ya Dan Alhamdulillah juga para sahabat ya Untuk rating aksi Indonesia 2022 langsung melesat Luar biasa berkat support dan dukungan dari warga Konoha Diunggah oleh Ravika Kenia Bersahabatnya salah satu kru Indosiar Ini mengunggah rating acara aksi Indonesia 2022 Ini sih luar biasa, the best banget ya Terima kasih juga untuk semuanya Yang sudah menonton acara aksi Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu membawa keberkahan Untuk banyak orang Alhamdulillah persahabat ya selalu bersyukur Tentu kita menjadi bagian dari Leslar Lovers Berikutnya persahabat kita lihat juga Ini ada yang spesial yang sangat membanggakan sekali Inilah tentunya potret idola kesayangan kita yang sesungguhnya Walaupun banyak sekali kesibukan Tetap persahabat ibadah selalu menjadi nomor satu Bagi idola kesayangan kita luar biasa mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. kita makin bangga banget persahabat ya memiliki, mempunyai idolan seperti Lesti dan Rizky Billar. momen ini pun kembali oleh akun Lenzlar_Anderskorsik. banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan. yakni dari akun Lestler, PDN mengatakan. Masya Allah Min, jadi Leslar Rovers itu dapat senang, juga dapat ilmu dan pencerahan Fanbase-fanbase-nya luar biasa Sehat-sehat ya Min, Masya Allah banget ya Memang tentunya kita semua ini luar biasa Bukan hanya idolanya saja yang membanggakan Fanbase-fanbase-nya saja selalu bikin bangga sekali, luar biasa Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari Lesti Tibilar Leslar, ini mengunggah sebuah postingan kalimat. Cie-cie yang bakalan dapat surat cinta dari bapak polisi, semoga bisa jerai ya. Tuh persahabat, ini sepertinya markonah yang akan diciduk oleh polisi. Kita berharap banget persahabat ya, akun-akun atau orang-orang yang selalu memfitnah, membuli, Merugikan idola kita, mudah-mudahan secepatnya bisa terciduk dan bisa dipenjarakan biar jerak Kita sebagai fans sejati, support yang terbaik, doakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada unggahan kalimat dari Leslar Sanjat. Padahal sudah diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah, tobat minta apapun hajatnya, malah main-main Dikira rahmat Allah ini main-main apa? Pahala sudah dilipat gandakan. Tenang, Allah tidaklah tidur. Mungkin peringatan manusia tidak akan mempan, tunggu saja Allah tidak akan pernah diam dengan orang-orang yang mengotori Ramadan dengan caci maki, menghina, nyinyir dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Apalah daya kita manusia jika tangan kita tak kuasa memberi pelajaran pada keburukan dan kebusukan manusia yang menyakiti kita? Tenang, Allah tidak pernah tidur Balasan itu akan selalu ada Tuh persahabat Jangan sia-siakan ya Ramadan ini Mudah-mudahan tetap semangat Untuk menjalankan ibadah Semoga ibadah kita Semakin ditingkatkan kembali di persahabat ya Luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat Dan bahagia untuk kita semuanya Amin Dan berikutnya persahabat Kita mampir ke fashionnya Abang L dulu nih ya Setelah lama nih nggak intip outfit Yang dipakai oleh BBL kita simak persahabat, baju yang dipakai oleh BBL saat menemani Bunda Lesti shoot atau pemotretan Ini merek BOSS, dibantul seharga Rp 2.600.000 Ya, Masya Allah Barokah, barokah, barokah Ya, untuk Abang L, bajunya aja harganya luar biasa Kita semakin bahagia sekali dan bangga mengidolakan idola Lesti, Bilar, dan BBL Dan tentu persahabat